Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel Seven SK Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset alikmotion lagi guys. Oke di sini tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. Moazuaidi lanjut ke presiden kedua Bukan api sekarang ah. <tuk> <tuk> <tuk> Oke guys Selanjut ke peserta yang ketiga <tuk> Oke, okay, selanjut ke bersih yang keempat. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima Oke okay, lanjut ke preset yang keenam Hands up everybody for Oke lanjut ke preset yang ke tujuh <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke delapan <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke sembilan <intuksi> Oke lanjut ke preset yang ke sepuluh Berdua mulu, gak punya temen lainnya Oke, lanjut ke episode yang ke-11. Dali, oh ayo! <laughs> Oke, <tuh>, <tuh>, Oke, lanjut ke episode yang ke-12. Oke, lanjut ke <tuh>, yang Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 eh ke-13 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-5 eh ke-14 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-15 Oke okay, lanjut ke episode yang ke-16 Yang <SILENCIO> oke lanjut ke persiapan ke 17 kamu kok makin lama makin mirip kata-kata Indraken. wah berapa <Sulis> Oke lanjut ke persiapan ke 18 <Sulis> Oke okay, guys, lanjut ke preset yang ke-19 Oke okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke-20 Oke, okay, lanjut ke preset yang kayak udah nih, Udah <laughs> oke okay guys, mungkin segitu aja presetnya ya, guys. Jadi, ada 20 preset seperti biasa, link presetnya itu di deskripsi. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya.